Halo internet, sebelum kita menggunakan akun baru yang sudah kita buat di video sebelumnya sangat disarankan untuk melakukan beberapa langkah yang akan kita bahas di video kali ini kenapa? agar akun kita lebih aman dan mengurangi resiko kebobolan atau bahkan disalahgunakan. Kita bisa membuat sub-account dengan IAM atau IM atau kepanjangannya adalah Identity Access Management dari AWS. Menggunakan akun utama yang sudah kita buat sebelumnya atau root account istilahnya itu sangat berbahaya karena root account memiliki akses ke semua service termasuk billing dan informasi nomor kartu kredit dan informasi sensitif lainnya. Kalau saja amit-amit, amit-amit nih ya, akun kita tiba-tiba diambil alih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, selesai 20 selesai 20 Iya <laughs> jadi salah satu solusinya adalah ya kita tidak menggunakan root account melainkan kita akan membuat sub account dengan kemampuan yang bisa mengakses semua service kecuali service service yang sifatnya sensitif seperti billing eh, tagihan ya atau eh, Informasi-informasi yang sangat sensitif, informasi pribadi, terutama informasi pembayaran kartu kredit, kartu debit, dan lain sebagainya. Sehingga penggunaannya jadi lebih terkendali dan lebih aman. Kali ini kita akan membahas tiga hal. Yang pertama adalah mengamankan akun utama kita. Yang kedua, kita akan membuat akun baru, yang namanya sub-account. Yang ketiga, kita kembali mengamankan supaya akun kita supaya lebih aman pastikan teman-teman sudah memiliki akun AWS ya sebelum mengikuti video ini masa iya pinjam ke tetangga bisa sih tetangga ada yang punya sih kayaknya ya tapi ya harus akun sendiri lah ya kalau belum bikin kita udah bahas di video sebelumnya yang ada di Sini, apa di sini ya? Ya, salah satulah ya. Dan kalau sudah punya account dan sudah login, sudah uh, dalam keadaan login, kita sudah berada di dashboard seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan setup untuk uh, mengaktifkan multi multifactor authentication atau MFA. Kita masuk ke... IAM atau Identity Access Management di sini. Dan ketika akun baru kita buat, maka secara otomatis uh, MFA-nya belum aktif. Jadi kita akan lakukan aktivasi terlebih dahulu dengan klik di sini add MFA ada button di sini. Dan kemudian dia akan membuka tab yang baru. Oke, okay, kita activate. Nah, di sini ada tiga pilihan yaitu virtual MFA device, kemudian ada security key, kemudian ada hardware MFA device. Jadi kalau yang virtual MFA device teman-teman bisa install uh, authenticator app di handphone masing-masing atau di komputer. Kalau security key misalkan teman-teman punya YubiKey uh, ya dan lain-lain gitu ya. Saya nggak punya. Dan yang lain, misalkan ada hardware yang lain, ya bisa pilih juga yang ini. Tapi untuk keperluan video kali ini kita akan coba dengan virtual MFA device. Kalau teman-teman belum punya aplikasinya di di handphone, bisa klik di sini untuk instalasi. Aplikasinya yang bagian ini, Android ataupun iPhone, bebas, mau pilih Authy atau LastPass Authenticator, Microsoft Authenticator, Google Authenticator, dan lain-lain. Silahkan pilih salah satu aja kemudian diinstal dan kemudian buka aplikasinya. Di sini saya menggunakan Authy dari Twilio dan kita scan QR code dengan low kamera dan kita klik. Kemudian ignore aja enggak usah backup ini. Ini hanya akun contoh jadi kita klik save, dan sudah. Account kita sudah masuk, dan sekarang kita diminta untuk masukkan MFA Code 1. Kita tunggu beberapa detik untuk kode kedua. sign dan berhasil akun utama kita sudah berhasil kita aktifasi mfa-nya seperti yang teman-teman bisa lihat sama-sama akun kita sudah centang hijau dua-duanya nah sekarang kita akan membuat sub account yang akan menjadi akun utama kita jadi kita akan menggunakan sub account ini uh, untuk selanjutnya root account akan kita Out dan tidak akan kita pakai kembali dan kita akan memberikan hak akses secara penuh ke sub-account ini tapi nggak usah khawatir karena meskipun sub-account mendapatkan hak akses penuh dia tidak akan mendapatkan hak akses ke billing dan juga informasi-informasi sensitif lainnya jadi lebih aman idealnya nanti sub-account yang kita buat berikutnya sebaiknya memiliki single responsibility atau tanggung jawab tunggal. Misalkan kita ingin melakukan setup CICD, continuous integration, continuous delivery, maka si sub-account yang akan kita buat, sub baru, hanya diberikan akses khusus untuk yang berhubungan dengan service-service yang berhubungan dengan CICD saja. Jadi single responsibility, sehingga jauh lebih aman lagi. Jadi, setiap sub-account akan kita berikan hak akses seperlunya saja, jangan semuanya. Kecuali sub-account yang ini yang akan kita buat karena ini akan kita gunakan untuk membuat sub account -sub account lainnya. Untuk membuat user baru, kita bisa memilih menu users di sini dari IAM dashboard. Kita klik users. Kemudian di sini seperti yang teman-teman lihat belum ada. Sama sekali, sama account atau user yang ada di account ini karena akun ini juga masih baru, oke. Okay. Dan untuk membuatnya, kita bisa klik tombol biru ini, yaitu "Add User", kemudian kita kasih username, kita buat standar aja ya, kita buat "Admin" gitu, atau "Admin administrator", dan kemudian... Kita akan memberikan akses untuk programmatic akses ya, dalam bentuk akses key ID dan juga secret akses key. Dan juga kita memberikan akses untuk supaya si sub-account ini bisa login dengan menggunakan password ke AWS Management Console. Lalu kemudian untuk password, misalkan teman-teman diminta untuk membuat account untuk Orang lain bisa gunakan atau generate password, tapi uh, nanti ketika dialogin pertama kali, dia diminta untuk mengubah password atau require password reset. Kalau untuk account yang kita akan gunakan sendiri, saya lebih prefer menggunakan uh, custom password, dan kita bisa menggunakan passwordnya di sini, misalkan. Oke, okay. passwordnya cukup secure, harusnya. Lalu kita klik next, dan sekarang kita akan menambahkan policies atau kebutuhan-kebutuhan yang akan bisa dilakukan apa saja yang bisa dilakukan oleh si super account ini. Kita akan klik atau pilih attach existing policies directly dan kita akan pilih yang administrator access seperti yang saya sebutkan sebelumnya meskipun ini adalah mendapatkan akses ke semua atau administrator access akses-akses ke hal-hal yang sifatnya pribadi tidak akan didapat di sini kita mendapatkan provide full access to AWS services and resources kalau teman-teman mau lihat total semua ada 330 services yang didapat aksesnya kalau mau lihat konfigurasi Json-nya ya seperti ini dia dapat action bintang resource bintang ya dan kemudian nextnya adalah kita klik next di sini nextnya kita klik next lalu teks kita tidak perlukan, jadi kita klik review saja dan kita cek name nya adalah administrator dapat programmatic access dan juga login password nya custom, required reset password kok yes ya? harusnya no ya? jadi kita balikin lagi ya salah tadi ya ini kita hilangkan centangnya, supaya tidak perlu di reset dan kemudian kita balik lagi ke review Nah, inilah gunanya review. Jadi sebaiknya digunakan dengan membaca dan menelitinya untuk memastikan bahwa account yang kita buat sudah sesuai. Permission boundary is no administrator access benar dan kita create user. Dan sekarang kita sudah berada di halaman ini ya, success ya. Dan di sini kita sudah memiliki uh, user administrator dengan A besar Kemudian kita memiliki dua key, yaitu access key ID dan juga secret access key. Access key ID ini seperti username, ya layaknya username, sedangkan secret access key layaknya password. Teman-teman bisa lihat di sini kalau di show, tapi saya tidak akan show. Haha. <ganti> Ketika sudah pindah ke halaman, misalkan nih, kita sudah close halaman ini, maka, Informasi ini sudah tidak bisa kita akses lagi. Jadi, biasanya kita simpan ke dalam sebuah file atau sebuah password manager gitu ya. Kita simpan akses key copy, simpan, copy, simpan. Kemudian secret key-nya key juga sama, kita copy dan kita simpan. Nah, selain dengan cara copy-paste manual, kita juga bisa menggunakan fitur email login instruction. Tapi ini kurang, kurang pas ya, kurang cocok. Jadi, Cara terbaik adalah dengan download CSV. Dan ketika sudah kita download, kita simpan ke folder yang tepat untuk memastikan, nanti ketika kita butuhkan, kita bisa melihat akses key ID dan juga secret access key di file CSV atau comma separated value ini. Apapun yang terjadi, downloadlah CSV dan kita tidak akan menyesal berikutnya. Oke, okay, berikutnya kita juga sudah mendapatkan uh, url ini, url yang unik ya 14721 blablabla.signin.aws.amazon.com.console uh, url ini yang nantinya akan kita gunakan untuk login ke admin kita, ke admin account kita Jadi kita tidak lagi menggunakan console.aws.com untuk login, karena itu hanya bisa digunakan di uh, root account, sementara sape account harus menggunakan url yang tadi Oke, sekarang kita sudah berada di dashboard IM, dan di sini kita sudah memiliki satu user, yaitu administrator yang tadi kita udah buat. Dan di sini sudah ada sign in URL-nya yang tadi juga sama persis yang sudah kita copy. Tapi, satu 472111 ini kan susah diingat, ya. Kita bisa uh, buat alias di sini, ya. sehingga akunnya lebih mungkin bisa lebih sederhana. Misalkan di sini. Riza aja bisa ya jadi lebih singkat. riza.signin.aws.amazon.com/console. Ya, jadi lebih keren. Nah, ini. Sehingga lebih uh, mudah diingat daripada angka random, ya. Sekarang kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada account root kita karena ini adalah kali terakhir kita menggunakan root account. Berikutnya kita akan menggunakan sub account yang tadi sudah kita buat. Jadi kita klik di sini, logout dan ucapkan selamat tinggal terhadap root account. Dan kemudian kita sign in atau bisa klik log back in di sini. Tapi kita tidak lagi menggunakan root account atau root user, kita menggunakan IAM user di sini. Dan di sini ada account ID yang sebenarnya tadi ada angkanya 14 sekian-sekian tadi ya kalau nggak salah ya. Tapi karena kita sudah melakukan copy link yaitu riza.signin.amazon.aws.com ya. Ini yang cukup menarik ini. Cukup bisa diingat gitu ya, cukup mudah diingat. Kita akan masuk ke account login account yang sedikit berbeda. Kalau tadi nggak ada account ID. Oh, ternyata account ID-nya bisa menggunakan alias yang tadi ya. Dan sekarang kita bisa gunakan username-nya yaitu administrator, dan password-nya adalah yang tadi sudah kita assign. Dan kita bisa klik remember juga, atau tidak, terserah teman-teman. Dan inilah akun baru kita, Administrator at Riza. Di sini Recently Visit. Ini, padahal kita belum pernah visit apapun ya, tapi sudah ada karena ini tersimpan di local storage browser. Nggak apa-apa. Dan berikutnya, nah kita akan kembali melakukan atau mengamankan akun sub account kita ini, gitu ya. Kita akan ke IM lagi di sini. IM dashboard dan kita akan kembali membuat atau mengaktifasi MFA untuk account atau sub account ini Oke, okay. seperti tadi prosesnya sama persis, kita klik add MFA, kemudian kita assign MFA device MFA account kemudian show QR code, oke, okay. kita buka aplikasi Authy dan kemudian kita scan QR code yang baru, klik, woi, kenapa nggak bisa? Point kamera, nah, udah, dan sekarang kita save. Uh, Namanya kita ganti sedikit, atau nggak usah, udah kepencet. Oke, OK, dan kita masukkan angkanya lagi seperti tadi, dan kita tunggu 22 detik untuk account kedua. Sign MFA account dan sukses. Kita kembali ke dashboard untuk melihat statusnya. Menunggu centang hijau. Mantap. Oke. Okay. Kita sudah berhasil melakukan atau mengamankan account kita dengan menambahkan multi authenticator, authentication. Kita baru saja melakukan pengamanan terhadap account utama kita yang sudah kita buat di video sebelumnya dengan menambahkan Multi-Factor Authentication atau MFA lalu kemudian kita buat sub-account dan juga melakukan pengamanan yang sama berikutnya kita sign out dari akun utama kita dan mengucapkan selamat tinggal ke akun utama kita kita tidak akan menyentuh akun utama kita kecuali terpaksa dalam keadaan sangat-sangat dibutuhkan kalau misalkan amit-amit akun apa super akun kita mungkin diambil oleh orang, kita bisa masuk ke akun utama dan kita hapus saja super akun kita. Jadi uh, kita amankan kembali. Dan kemudian kita login sign in dengan menggunakan URL dan akun ID yang sudah kita alias jadi lebih sederhana dan kita sudah bisa menggunakan sub-account kita untuk keperluan sehari-hari termasuk untuk membuat sub-account baru yang berhubungan dengan service-service tertentu. Dengan demikian, sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!